Bu. Okay. Eh, uh, jadi gini, Bu. Uh, Kedatangan saya uh. di sini, saya mau oh, silaturahim, oh, silaturahim, oh, silaturahim, oh, silaturahim, oh. ya, Silaturahminya kita mau silaturahim <laughs> ya. <laughs> jadi penasaran, channel saya kan uh, hampir dua tahun lah, hampir dua tahun udah gak aktif lagi menurut Ibu. Ibu kan channel baru, tapi udah namanya udah meloncat. tuh uh, gimana bisa sampai kayak gitu? Saya sebagai itu berlama tapi belum punya pandangan seperti ibu, juga ibu. pengen belajar sama ibu, juga, ibu. Sih, mas. Hmm. tentang YouTube iya. bener <laughs> HP aja pun enggak bisa <laughs> bener nih nggak hmm. bohong mau aku pengen lihat yang nonton berapa gitu aja aku ke rumah tanya sama Sinta Sin iya. nonton tambah apa urung <laughs> ah mama eh. nonton baik udah ditelik tiliki baik Suka terus uh, bikin channelnya ibu dari tahun berapa nih sebulan hurung uh, 6 oh sebulan. sebulan berarti siki bulan Juni eh Juni ya Juni berarti Mei ya wingi kayaknya ke siki tayangnya kembali rolas rolas video rolas konten hmm. ya. tiap hari upload yeah. mau kursi pertama gue hari per pertama upload jala. Yeah. terus pengalamannya begini loh mas Jala enggak ada yang nonton, belum kenal duyungnya, Mamat, begitu channelnya ya. Yang nonton berapa sih? Berapa nonton ya. terus? Cinta yang di sini tuh, loh, ada ya. orang ya. nih, yuk pada nonton nonton ada iya. 10 terus sampai sampai satu minggu tuh udah hampir 100 yang nonton iya, oh. terus yang subscribe itu baru Berapa? ada 20-an lah iya. terus lama-lama naik juga Mas berarti oh, sejak oh, kedatangan si Gondrong Labanan gitu ya sebelum Mas Gondrong datang sini tuh oh, subscribe baru sekitar 400 lebih lah oh, <laughs> pagi-pagi sarapan, iya. nah di situ kita diajarin ngedit, <tutuk> terus ditayangkan. Yang pertama udah seribu, langsung seribu. Dalam? Dua setengah pak. Oke jadi tadi saya habis wawancara sama Biunge, Mamet dia agak sibuk juga dia. Uh, jualan di warungnya hubung ke uh, sini tamu dan saya ternyata ada punya temen di de desa Caur juga dan alhamdulillah tadinya sih uh, saya kesini niatnya cuma uh, mau nyari rumput ya berhubung oh, kok ternyata uh, rumahnya biungnya mamet ternyata masih di jalurnya teman saya jadi ah sekalian aja mampir ke sini dan saya tadi ke sini juga main sama habis jalan juga tapi tadi belum dapat apa apa tadi sempat dapat udang aja dan ntar kita coba jaring lagi barangkali ikannya udah pada naik ya dan sambil kita nunggu bubunya mamet lagi layanin tuh ah, oke nggak apa, -apa. Jadi gini doma Mas. Uh, sampean tadi nanya apa ya? Uh, nanya pengalaman tentang pengalaman YouTube. Ya YouTube sampean iya. yang udah 2 tahun Tapi, belum naik bikin iya. <laughs> belum rekepinnya sampean iya, iya. waktu 2 tahun nyampe ke sini. Iya. Ini iya. aku juga tadinya enggak enggak kepikiran mau bikin YouTube. Terus saya tadi cerita subscribe baru sekitar 400, 300 900, ya. 300 400an terus nyampe 1700 yeah, pertama wow uh. oh, itu anakku yang yang si kamera sinta, sinta itu uh. Mak, naik kaya -kaya banget terus <laughs> mas bondrong lihat yeah. ya, sampean naik banget terus naik yeah. naik tiap hari itu naiknya naik 1500 yeah. 1000 yeah. <laughs> terus yang nonton juga banyak banget ya. sampai yang nonton itu yang perpisahannya aku kaget ya. itu sampai sekarang udah mau 100ribu 100 bayarnya ribu. Ya. syukur alhamdulillah, bu. Oh, alhamdulillah ada rezekinya gitu ada rezeki. Jadi, di kampung mungkin, juga mungkin mas gondrong sini bawa rezeki mas, iya amin iya Semoga. ya mas gondrong iya, disini bukan juga. cuma untuk saya iya. tapi yang datang ke sini kan banyak amin juga. iya komula. banyak banget Sampai sana penuh, ya. penuh sana penuh, benar, ya. Bukan saya, tok yang dikasih ilmu, ya, tapi semua semuanya yang, ya. yang datang dikasih ilmu. Ya, gitu loh, Mas. Ya. <laughs> terus uh, untuk uh, sama si Roxar petualang itu kenalnya dari mana, Bu? Kenalnya katanya dulu, liliknya waktu anakku masih kecil-kecil juga udah sering kesini. Mama, ya. udah sering udah sering yang nomor yang sama yang sama yang nomor mama, ya. mas amin sama terus sekarang ya. gitu terus sekarang di mana kan waktu kemarin mas amin pulang juga kamu kenal itu ndak min ya, terus. Terus dia ngingat, oh, iya mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, gitu mama, mama, mama, mama, mama, mama, tanpa sengaja kan bawa di dulu oh, iya, Mamet masih kecil mm -hmm. terus bawa Mamet ya sampai sekarang yeah. udah seperti keluar, keluarga keluar ya. keluar. jadi hmm. eh, sekarang si Mamet sama si Adi itu tuh satu pasang, kayak satu yeah. pasangan sekarang satu pasang. hmm. jadi yang satu kadang-kadang sakit yeah. yang satu enggak sakit ya tetap libur terus eh, si eh, ibu tuh punya anak Amet oh, <laughs> si Mamet, Mamet dia anak nomor lima hmm. Berarti ibu punya berapa bersaudara ini? Anaknya lima, lima terakhir. Berarti si iya, terakhir. Hmm. Terus si kakak-kakaknya udah berkeluarga semua, belum? Oh. satu, <laughs> Yurita satu, ya. iya yang nomor dua, iya. kerja yang nomor tiga, tukang bebek yang ya. nomor empat masih sekolah di Sinta. Terus mamel, jadi ibu kesehariannya di sini, tani, bahkan, yang oh, tani yang pokok tani, kokoh, tani. Terus dagang buat juga tapi di sini juga lagi kacau mas alamnya nih kadang banjir langsung terang gimana air asin mas lima hari ada dia satu mingguan lah ini udah kayak mau kembali semula adem kang mas Alhamdulillah di tempatnya ibunya Mamet atau biungnya Mamet. ya, Mas. Uh, alhamdulillah di sini uh, dia jual Gue pernah oh, jajan gue gue. Dan langkal-langkar roti lengkap langka apa? Mamet ya, bisa sukses gitu. <laughs> Amin. Jangan lupa nih yang belum subscribe ibunya Mamet eh biungnya Mamet ya, Yamin. kalau di channel eh, jangan lupa di subscribe-nya punya si biungnya Mamet. <laughs> kalian kayak di share, jadi yang para yeah. Jawa, bingung kadang-kadang ngomong Jawa, ngomong bahasa Indonesia, Indonesia. Ya, mantan kagok. Iya, banyak ya, iya. ngomongnya Jawa ngapa? -Ngapak, iya. Cinta urung pinter, iya. Penting sahab, kan? menghibur. Menghibur, iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya Nah, iya. Kayak gitu, ya. di, iya, di zaman hmm. COVID-19 ini kan e, banyak orang-orang e, pengangguran gitu. Jadi, videonya e, mamet sangat luar biasa gitu ya. Jadi, di sini dia bisa memanfaatkan bikin konten dan ya. alhamdulillah juga di sini e, di dekat sungai apa, si ya? Sayang Ya hmm, iya, itu jadi bisa bikin konten langsung dan hampir tiap hari upload, jangan lupa tuh iya, tiap hari <laughs> yang, upload ya. soalnya mancing mm -hmm. mancing dapet terus dimasak masak, buat sarapan apaan, ya. nanti cari apa lagi dimasak buat, buat makan, makan siang, siang ya. jadi tuh. waktunya sangat luar biasa jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia lihat <laughs> uh, motivasinya buat, uh, buat jangan di sia iya waktunya jangan di sia lah. apalagi yang muda-muda nih iya betul bagi ya, yang muda-muda yang lagi pemula-pemula seperti biungnya mamet ini ya. ya yang penting tuh tetap semangat, semangat iya, okay. yang terus apa ya bikin kontennya yang menghibur ya, gitu menghibur. banyak uh, menginspirasikan masyarakat ya, betul. gitu iya ya, seperti itu jadi, orang pinter ngomong mas iya pada baik <laughs> <laughs> aku juga pada baik intinya seperti itulah ya. Jadi buat menuntun ke depannya. Iya ke depannya. Ya, gitu. Iya. Syukur-syukur sih hmm. ya. Ya, kayaknya sih uh, mungkin uh, tahun ini uh, bisa jadi trending juga ya. Soalnya uh, saya lihat di YouTube-nya itu sangat luar biasa sekali trafiknya dan ya kalian juga tahu sendirilah gimana perkembangan uh, YouTube-nya dia. Amin bang. Iya. Uh, untuk bapak dia. Bapak sama aja kerjanya sama, aja. sama. ya tani. tani Jadi keluargaku seperti ini mas. Yang kerja ada, ya. yang sekolah sampai lulus SMA mau sekolah lagi udah nggak mau. Ya, mau. Terus kerja di kota udah pernah, ya. tapi sekarang kan lagi musim kayak gini, ya, COVID, covid lah COVID ya. Iya. Pulang pulang ya. tanyain mau apa sih iya bawon ya bawon lah bawon iya, iya derap, derap. mau derap apa mau ngangon ngangon eh, meri, meri, betek. Iya, betek. dia milih ngangon bebek iya. jadi aku pagi udah beres-beres udah masak selesai aku yang bantu Mas Yugo itu kadang-kadang iya. juga ngangon itu bikin konten Mas sambil iya, masak bubur <laughs> iya, iya terus kemarin dapat tapi belum ditayangin iya. kemarin dapat Hai, ya gede, iya. bu. gede. Nah, jadi <laughs> uh, untuk pemirsa. Jangan lupa ya, tonton katanya dia uh, mau upload yang katanya dapat gabus besar. Katanya iya, iya, jangan... iya, juga mas <laughs> jala juga. aku kan iya, juga iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, mungkin iya, iya, anak-anakku pada hobi cari ikan iya, saya juga dulu di kampung saya juga sering mancing ikan ya gitu sering ke sawah tapi enggak hmm. tahu sekarang berhubung mungkin zamannya udah berubah ya, ya. kampung saya itu udah bener benar nggak ada ikan oh, ya, iya benar-benar gak ada ikan sama sini, sekali kolong sini aja masih ada ikannya tadi mamet dapatnya di kolong nah kolong itu iya tuh, kan di sini tuh masih e, ekonominya juga termasuk masih melimpah lah ya jadi hasil buminya masih sangat luar biasa buat kalian yang penasaran sama biunge Mamet ya yeah. Mamet jangan lupa nih mampir ke warungnya eh, di Google Maps di Google Maps itu di sini eh, udah pasang titik yaitu Rockstar petualang bestcamp yeah. ya yeah, nah, yeah. Jadi, eh, di sini bestcamp nya Rockstar petualang eh, bener kan iya yeah, <laughs> bener, <No>. ya, bener. <laughs> jangan lupa saksikan terus channelnya Ibu Mamet biar ibunya Mamet berhasil gampang <llegar> kalau punya saya mah <susur> ntar juga lagi eh, apa ya lagi milih konten lagi soalnya kan eh, dari awal saya juga pertama saya bikin konten itu emang berantakan bu pertama saya bikin konten dari 2015 itu cuma iseng-iseng suka ngedit aja jadi gak ada istilah pengen bikin konten itu nggak ada cuma seneng ngedit aja dari dari dulu gitu makanya saya upload di YouTube dan alhamdulillah pas dua berapa dua ribu punya saya udah dimonetasi tapi berhubung saya sibuk di kerjaan saya kan dulu kan di Jakarta, kerja di Jakarta, dan sekarang 2020 akhir, saya memutuskan untuk uh, di kampung, enggak di, di oh. kampung, di kampung, dan nah. kayak gitu, pengen buka usaha kecil-kecilan lah. Jadi saya sekarang di wedding itu, foto-foto nah, iya. wedding itu sama dekorasi gitu. terus berhubung sekarang bulan api, jadi kita nggak ada kegiatan sama sekali, oh. iya oh. bulan. YouTube lagi. E, jadi iya daripada Oke. waktunya kebuang sia-sia gitu, makanya ah, saya nyobain YouTube lagi dah. Gitu. Barangkali ya. ini rezeki saya. Gitu. Sedangkan gitu. E, tahu Oke. sendiri saya udah resign dari kerjaan saya gitu. Ya mudah-mudahan berhasil mas. <laughs> rezeki udah ada yang ada ngatur. Insyaallah. Yang, iya. mm. iya. yang penting terakhir nyobunya juga. Saya juga udah berusaha gitu gimana mungkin e, kehidupan di kampung itu kayak gimana ya pengen pengen ngerasain itu soalnya di perantauan udah lama juga jadi di sekarang kampung memutuskan, ya <laughs> memutuskan untuk tertetap di kampung tidak gitu. iya. keluarga mas? alhamdulillah belum <laughs> <laughs> belum ya lu biasanya kalau bikin konten itu siang-siang itu jam berapa ya Enggak pasti lah nggak pasti, nah. ya. hmm. Enggak pasti. Ya bidang Sinta sekolah juga iya. gitu. jadi yang ngedit sama si Sinta gitu? iya Sinta juga nga, namanya ngedit lagi masih belajar iya. <laughs> ngedit diajarin sama Mas Gondrong sampai sekarang ya baru berapa hari lah iya. diajarin ngedit langsung ngedit iya. langsung upload habis ngedit itu langsung tayang, langsung tayang. Hmm. Iya. ini uh, untuk daerah Siaur ini itu uh, maksudnya, uh, ya. Terima kasih uh, ya. untuk uh, daerah Caur ini. Ya, kita kadang-kadang jauh-jauh dari mana gitu, mau main ke sini. Kadang-kadang takutnya nggak ada sinyal nyasar-nyasar. Kayak tadi, saya juga sempat nyasar juga karena <laughs> pemotongan jalan juga banyak hmm. perbaikan jalan. Jadi, ya, buat uh, apa ya? Buat jaga-jaga aja maksudnya. Jangan sampai kalian ntar main, mau main kesini, itu nyasar-nyasar ya. <laughs> Oke, okay, uh, cukup sekian uh, wawancara saya. Uh, jangan lupa subscribe ya untuk like-nya. Dan jangan lupa tonton terus videonya di Mamet. Itu sangat menginspirasi sekali buat kalian-kalian yang masih pemula. Saya juga termasuk masih pemula ya, karena uh, saya dulu berhenti so, sampean ya iya, sampai sempat berhenti sampai dua tahun lebih kalau enggak salah ya jadi tetap pantengin jalannya biung yang oke okay? Assalamualaikum walaikum. warahmatullahi wabarakatuh walaikum.